lagi di channelnya FAMY GAMING SLOTER se INDONESIA Ya cuy mantap jiwa channel ini membahas tentang seputaran game pragmatik play dan game slot online juga ya cuy ya mana kita bermain di GBR 123 Semoga aja dikasih yang mantap mantap yang nikmat nikmat lah mana oleh mata dan segar segar Oke cuy disini kita bawa modalnya 500 dan bet nya langsung kita buy 480 ya cuy ya Oke para orang-orang yang belum like-like dulu Yang belum subscribe-subscribe dulu Semoga kalian sehat selalu Dan dimurahkan rezekinya cuy Amin ya kan Oke okay. Langsung kita kincah Jat-jat 480 ini Semoga jadi bisa yang mantap-mantap Yang nikmat-nikmat Yang segar-segar di oleh mata kan? Oke okay. Ayo dong kakek Cuy yakin lo pasti bisa ya kan Kakek jelus mau Cium ah, ah. dulu dia tasnya apa? apa ini cuy 4-8 kita pakai ini nah ya. oke okay. mantap apa lagi biru nice apa lagi cuy hijau kuning Oh eh, gak mau dia cuy hijau kuning kuningnya 2 putih aja cok oke okay, gak apa mm -mm. ya birunya mantap itu cuy hmmm -mm. Okay. Ini ya Apanya lagi nih Apalagi nih Oke okay. <tuh> Oke okay. Angkat dong Jangan lupa hege-hege aja Angkat cu Astaga <tuh> Gak mau dia cuy Terkadang Terkadang gue gak ada kalau udah kayak gini nih ah. kalau udah kayak gini nih ya kan saya peksional gak nih enggak juga cu mega bisa dapat kan hmm, enggak balik lagi modal kalau diangkatnya sih boleh boleh lah angkat lah guys nambah-nambah ya elah gak mau dia ya, cuy ya enggak balik modal loh hmm, ya rana aja gak boleh cuy oke miru kuningnya lantai apa lagi Oke, okay, nice banget nice banget ini lah. Udah balik modal di gitu, cuy Udah balik modal kita gitu, ini. Udah tenang, nonton nonton aja kalian ya. Karena sudah balik modal seperti ini, udah tenang cuy. Bisa ngebay lagi ya kan? Kalau nggak balik modal, apalagi sedikit ya uh, Bikin ke pusing kepala cuy. Gimana? Lanjutkan, eh, selanjutnya, maksudnya, nih ya kan? Kalau kayak gini kan enak. kopi seduh eh salah bakar yudut seduh kopi ya kan nikmati malam uh. yang sunyi yang tenang easter best easter get easter no ya kan oke diangkatnya mantap jiwa coy nambah lagi skaternya ini gak selangan. inilah ini oke ayo dong yang mantap mantap lagi dikasih yang mantap yang enak enak ya kan yang super easter best mantap jiwa coy ini mm -hmm. Oke, okay, apa lagi? Enak banget, sih, ya, cuy. Adalah, guys, kasih dong yang mantap-mantap. Ah, enggak ada dikonekin sama sekali, cok. Oke, okay, birunya kuning, boleh kurang satu kuning. Enggak mau pula, dia cuy. Oke, okay, apa lagi? Hmm, enggak, ah, kurang satu, tuh, cuy. Ya, positif, enggak, balik modal lagi, nih, ke ini gue positif Oop oh, Balik cuy Jangan jauh Oke okay. kuningnya boleh Nice Mahkotanya kurang satu itu hmm. uh, Udah melebihi batas ini cuy uh, Udah melebihi batas ini Sayang sekali pergaliannya Sedikit aja ya Satu juta lebih kita dapatkan uh. Sempaksional lumayan mantap cuy Ah mantap jiwa Udah lebih lagi Cuma uff uh. Ugh uh, nice banget ini cok, nice banget, nice banget mah. Uh, Mahkota lagi, boleh tuh. Ugh kurang dua cok makota ah. Tapi ini gak apa apa coy satu juta kita dapatkan coy satu juta satu juta Ini sudah sudah lumayan, Easter, yes, Easter, no yes. Oh, Cek no yes mantap, hai hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, dan hai, Dan hai, dan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, 3 juta Oh gratisan lagi kita dapet kan ya. Kayak gini mah gue Malas main susah Dapet gratisannya kan ya. Kalau gak ngasih juga Malas juga benennya Jadi gimana dong Gak usah main sama sekali deh lu Gak kasih lu malas Kalau dikasih lu malas juga Oke Oke uh -uh merahnya jadi dong gratisan ini nggak ada isinya macin ya, nggak ada isinya pasti ini sudah pastikan ini nggak ada isinya eh uh, uh. hmm. tuh kalian baru lima cum lima tujuh hmm, hmm. tramu tramu suara sih suara Ya, lagi. Hmm. Gunung mantap. Lagi. Hmm, coba lagi. Hmm, enggak mau. Hmm. Hmm. Coba udah enggak mau. Oke, okay. apa lagi? Hmm, enggak ada dikasihnya, Cuk. Ya, ya, ya mentoklah gini doang. Gak apa-apa, gratisan doang ya kan Oke, langsung kita wedi Ini aja ini cuy Oke, terima kasih buat abang-abangku dan Om-omku em semua dan kakak-kakakku Tante-tanteku, thank you banget yang sudah like Dan sudah komen dan sudah subscribe-nya Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya dan dilancarkan Segala urusannya dan dimudahkan Apa yang diinginkan, oke Disini lumayan juga 1 juta, eh, 3 juta 900, eh, 903 juta 95 ya sudah langsung kita gaskan aja ke lobby aja ya oke disini gue pamit dulu untuk diri gue pamit gaming slot bersama gbh 123 bengen jabut undur diri see you next content next video berjumpa lagi di video selanjutnya see you bye bye love you semuanya mm.